Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Subscribe dulu nak no, ya weh kawan Kalau nak klik animasi kita Ha serunya Ya, ya, kosinan sama Kosinan sama Ha, ha, ha Adi modu iku Adi modu iku Bunuhlah, lalu patik, aku tinggal Aduh ada sama, aku tak jadi lagi kalau bunuh kamu, Aku tak jadi, kamu, aja. Apailah juga aku siap para kamu coge. Aku nolak pak kamu di dalam laut. Ah lapar lapar dalam laut mau bunuh juga lah. Lebih koge mati ini mati esok ya. Itu tak pernah begini. Ais kala utuh kita nemandok. Nolak pak aku lupa udah kita kejauh mabatu. Tunggu. Tak boleh kita sama pastu aku kena lepas di dalam laut poin kilometer tujuh, muntah sabu sih sama, aku lepas di dalam laut, utuh sabu jatuh dalam laut menjadi kemlapo, utuh batu, tentulah juga jadi terkena tuh lah kita tahu anak murni Pemati juga lah lepas gitu ga, cuma mati yang dimintai besok ya, tentulah utuh batu, tetaplah anak murni, mohon nih aku lebih yue. ini ada kisah lah pada sampai atas sampai juga atu ekor nasio atuh atu, ha Nyamak kita lagi, kita layak tu ado mado tulurah, tulurah tak kira, tak kira, tak kira, tak kira abe, ha abe tak jodoh adi, abe abe kau diorang, tosogusinlah abe, kamu tuan petir lah juga doyomado yopekoh, sampoh nyanyi kabe, sampoh azuri kabe, kau yang lagi juga pada di kamu orang ya baik, bukan orang okay, jahat lagi juga Ada kamu bazar. saya punya pasal kamu, kamu berpikir, kamu berpikir, kamu berpikir Jika kamu berpikir, kamu mereka kita tak selok Habis selok, Sani Eh? Habis selok, Sani? Benar juga Tak khabar Habis Abby nih, mau nanya lagi ke dia Abby. Kamu tak tanya lagi Abby sini kalau kita bijak, kalau kita tahu, kalau kita bijak, terima kasih sini bahaya. Bijo gitu, gini, Abby ha nama pos kenanya Masidi, Masidi, Masidi. Abby Masidi he, mau nato lu bem, aja tolu lah. Kesal tu lah, ada mo iket, kawan nasib yo. Kita tahu lah, mau kacak itu tu lulu tu bagi pak guok pada mau pas lagi dia mau make kita lah. A tidak mau make abemak eh. Ambo sialah juga. Kau buat nyanyi kawan mak. Abemak no kau jadi berani. Betul no. Ah kerana aku tak kita. Se. Walau no. A mau na wisago kawan mak. Lagu yo. A mau na Sagu, ane jimpri baru. Kalau bemak pakai sagu juga. Tak dok sapun, nak bunuh bemak. Kalau sapun, nak iga bemak. Pakai sagu, pakai sagu. pagi tunggu lama ambik sagu. Sagu dia, ane jimpri baru. Alasolah, alulah, alasolat, alasolat. Bapak bematio, jiu. Nama jajinya saru tu sagu kosong Memang duduk leh saru baru saru tu geruk ah Berani lah kita kali ini Kita ingat belakang dia buat kita Mula-mula kalau kita duduk leh saru Kita nak kodeh woyoh Saik Sebab utih ya mula itu bayar lagi Haaaah Nanti no, kau bertemu ni Aku dah rumah kau sungguh Nanti sagu Tunggulah juga sama ambil Nanti ini lah Abimak sarunya Ah tak salah Tengok goni keguda ni Maka-maka Tok makai eh Patut Ini Abimak lah duduk dalam saru ni Apabila Abimak duduk dalam saru ni Abimak berani Kalau sapa nak bunuh Abimak Saya pada kedewa sekali Tunggah Dia bunuh Abimak kalau nak darah aku Pergilah dewasa oleh Tunggah Oh, kita tak takut dia Tak takut dia Tak Bapak tak takut pada dewasa oleh Tunggah Tak anu nak pergi kecew tu Masuklah memang dalam saru ni Kalau memang dalam saru ni Namun anu nak jipri baru Masuk ke mana eh? Bapak masuk kau tu Tak kena tu Aduh gijak uh, Di mana lubeh dia? Sini, masuk kau ni juga saruk Oh, lebih boh sini Haa, dia ah. Ha, oh, panah duduk lagi Apa-apa, Behmak? Eh, ah, panah Kipang tak ada Oh, kalau pakai kondisi tak Tak ada, ada Behmak Saruk energi jenis peribara ni Behmak naiklah juga kena kat terbana Kau kena orang kena besar, kena bugi, kena peker, kena melayu, kena jepuh Kau mana buat ke bemak-bemak boleh berlari. Nek, eh, bemak hari ni kita ingat pula sungguh rasa. Betul tak? Okey tak? Apa dia kat tuduhlah? bemak tak? Ikut duk dalam sagu dosa kecik gitu banyak dia Oh, lepas kecik kena kecek sagu jin. Sagu jin juga. Kalau sagu ni, sagu ni orang takut. Bemak, orang takut Kalau sagu jin. Soko Jin pernah sabar muka kopo Jin buat buatlah Soko Jin Haa ah, Adakah Soko Jin Cukup eh Haa ah, Gini kita duduk di Soko Jin dia? Anak Jin peribara Haa ah, Boleh gini tak kenal ke Doh Haa Gini Pick up molek kita Sunga ah, Haa Lawak lagu manong Dari Soko Jin eh Dah terlalu Soko Jin eh Soko <laughs> Tol nazar bos mungkin nur mei paguano. Itam nazar bos rodin kosuko buat tuh paguano ay ay ay Aku lah ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay tu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Kau nak Dulu dah nak nyanyi kita lalu ni kita duduk dah sanggup <laughs> Kita duduk dah sanggup anak jeng baru Mana anak kau putih Tak ada aku tak apa Dek aku benda kata gini Temulah dia anak baik maka boleh Selama aku ni dia tahu aku dah lau Aku kini Tahu dah lau aku tak mati sungguh Maka dia risau mak sore kita lelaki kaya berkata sudah duduk kesarungi ana jimpuri nah, baru. Naik jailah juga ke okay? buat jayo buat soling kepada kerinya. Maka di sama s게. Yeah. Nak pergi kucas kena juga ke dawung, ke dar pasar, kena bugi, kena peka, kena melayu Cina Jepun, tak boleh lah juga okay? nak meneka-meneka lagi. Hilang lagi di tempat, kedawung, kedar pasar lagi. Brat.